Ya oke okay guys, jumpa lagi dengan gameplay Risto Saber guys. Nah, Di sini kita juga menggunakan Hero Saber dan kita sebagai Hyper ya Hyper Cyber. Nah teman-teman cara bermain Cybernya seperti ini ya. Pertama-tama itu. Hiro Sabir itu kita ambil buff itu buff merah dulu ya, baru kita kesini. Oke okay guys seperti itu kita pantau dulu. Oke okay, kita masih Heri buff ya. Nah selesai itu kita pindah ke buff ini ya. Ya seperti itu. Karena kita sebagai hyper atau core kita itu harus cepat-cepat farming biar tidak kalah level sama lawan ya. Nah, di sini lawan kita hypernya itu alukar nah, kita buat item kedua ini hunter strike oke kita masih fokus dulu di monster hutan oke setelah buff ungu tewas kita ke sinulia kita bantu ke kolain dulu terlihat banyak musuh kita coba ulti nice kita double kill ya oke mundur lu menu, menu ah triple kill Oh, kita tewas dalam turut ya, guys. Oke, okay, kita sudah hidup kembali ya, guys. Disini, nah, kita ambil yang ini dulu ya, atau kita ke aja dulu. Bentar-bentar, nah, kita ke tapi jika kita ke itu ya, guys, kita harus perhatikan. Nah, sini ada, eh, paku hitung ya, oke. Okay. Bentar-bentarnya ah, alukarnya merapat di sini kita lihat. Nah cara ambil tartnya seperti ini ya guys. nah nice. Baru kita ulti. Nah tewas. Oke kita kembali di sini juga di monster hutan yang ini. Menit kedua kita udah empat kill ya. Oke kita masih fokus di monster hutan seperti ini. teman jika kalian yang baru menonton channel Visto Sabir ini silahkan dukungnya dengan dukungan cara like comment dan subscribe dan jangan lupa aktifkan notifikasinya kita coba ulti dulu ini Oke nice kita ulti karena disini kita lihat minionnya ada tiga situ ya pasti turutnya hajar minion tapi juga kita kesempatan bisa lari Oke okay, nice kita coba hancurkan ini tewas Nah pedang kita itu yang kedua sudah selesai Dan kita ambil ini ya Item ketiga kita buat itu teman-teman lihatnya Makanya teman-teman kalian dukung terus channel ini ya Jangan lupa di komen Oke okay, kita coba curi kecoa ini ah aduh alat kita mundur. ah kita menurut ah salah ulti coy. seharusnya kalau saya ulti itu bukan seperti itu ya. kita harus gunakan skill satu dulu baru ultinya itu lebih sakit lagi di mixnya yang melebihi kapasitas mobil Ferrari yang kecepatannya <laughs> oke okay, guys Nah di sini saya coba ambil Tartel Oke. Kita coba curi Tartel dulu ya karena di sini alukar tidak kelihatan. Alukarnya ada di XP. Oke, nice. Ah, ternyata udah tidak masalah. Kita coba bantu di goal line. Oh, ada matrix. Bebas kau. Oke okay, nice double kill. Oke okay, kita kesini ya. Nah, kita bermain hero Cyber ini harus eh, rotasi terus ya guys. Jangan cuma kita mata kita mainnya slow maka kita akan kena level. Kita harus main cepat seperti ini. Dapat kill sini juga guys. Nice spring. Oke oke item Ketika Cyber udah jadi, oke bentar saya akan buat item apa ya ini? Bentar leh oh perangko, ah ternyata berarti kesini coy. Hampir saja kita tewas coy. bentar bentar kita pantau seperti ini dulu ya. Ah ada perangko sini kenapa? Ah, aku salah ulti coy nice alukar hmm, tewas alukarnya mau ngumpet ya nice. guys <laughs> hehehe <laughs> kemana kembali toh ah, stun dia coy tewas oke okay, nice tewas coy kita aja tuh seperti ini ah, ada Frankos ini sama Fiksana habis kita tewas oke okay, nice kita kena dan adik-adik jika kalian suka menggunakan hero sabir ini spell yang kalian gunakan itu ada warna ungu seperti ini ya guys biar lebih enak kebentar bentar-bentar saya akan pantau si Beatrice kemana dia oh ternyata di sini oh tewas nice Oke, okay, kita coba ke Alucard ini. Ayo one one, Ulti Cyber belum ready. Kaskan Oh, nice, nice, nice. Mantap coy. Oke, okay, hajar terus bro, hajar hajar. Terus Ulti. <laughs> bentar saya coba sini ada minionnya jadi kita harus clear dulu. oke, okay. coba pantau di sini. oh ada batas, tewas. oh ada alukar sini. kita coba kemana kau alukar? semak-semak, putih aja. oh ternyata benar, tewas coy. Molar, gimana? Loker, fighter, alukar aja kalah dengan assassin. Sabir ya, oh, oh, oh kita coba load ini. Nah, seperti fixannya, tidak kelihatan di sini, coy. Dimana kita mau sana Oh, fixannya di sini, coy. Ah, spell cyber juga belum ready habis tewas kita ini, woi hampir, alurnya ah, tidak boleh sana Sorry teman-teman, sorry sorry sorry, sorry sorry sorry, kesalahan saya betul sorry sorry bos sorry. Nice, tewas dokter. Kita coba curi ini, oke, okay, nice. kita kasih si Beatrice. oh ternyata si batrisnya tidak ambil ya. oke okay, bentar oke okay, gaskan gaskan selena gas gas gas gas gas oh alukar oh betris ini lewas nice oh double kill coy mantap sorry sorry sorry Oke oh, guys, sorry sorry sorry Dapatkan sabir ini Kita ke ya Ayo gaskan one one Kita lihat lawan tidak ada di dekat lord ini Oh ternyata bukan sabir guys Hmm? kita lihat Vexana gimana grafik Sanet kita coba Cido Vexana oh tewas nah immortal kita udah jadi oke mantap gas-gas-gas hajar terus bro hajar-hajar ah tewas kamu kerangko nice one one oh nn nn nn aja nn nn nn Oke okay, nice, kita Victoria. Nah, tim ya. nah, yang sangat bagus ya dalam permainan ini. Unggul dan kita menuju di Mitik. Wah mantap. Oke okay, nice, terima kasih sudah menonton. Bye.